Kemarahan sangat mengganggu emosional kita Kecerdasan kita bisa menjadi hilang Kesadaran kita bisa lenyap Bahkan sampai kita melakukan tindakan kriminal Di tengah kemarahan Mengapa bisa begitu? Itu karena setan masuk saat kita marah Ketika Anda sedang berdiri dan marah Lutut Anda akan bergetar Membuat kemarahan terus meningkat Maka cobalah anda duduk dan tarik nafas yang dalam serta sebutlah nama Tuhan kalau duduk masih marah cobalah anda berwudu untuk mendinginkan suhu kita jangan terpancing dengan emosi emosi memang diciptakan dan disimpan dalam diri kita namun yang terpenting adalah kita mengendalikan jiwa Tayaknya seekor kuda yang dilubangi hidungnya untuk ikat pelana agar dapat dikendalikan oleh penunggangnya